Karena seseorang yang mendapatkan hikmah berarti mereka mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Contoh, ada satu ahli maksiat datang ke majlisnya Habib Abdullah bin Husin Dentaahir. Bin Beliau datang. Ini orang ahli maksiat, tukang bunuh orang, hidupnya enggak pernah kenal ulama, enggak kenal Allah, enggak kenal Nabi, enggak pernah hadir majlis. Lalu orang ini datang ke satu majelis Habib Abdullah bin Husin bin thahir Beliau datangnya ini bukan karena menuntut ilmu bukan, tapi ingin menagih utang. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada di sini mah orang-orang baik, orang kagak yang punya utang, orang sini orang kaya semua. Kok Amin lo ketawa? Aminnya sungguh-sungguh itu Kalau ditagih utang itu orang nggak bayar Mau dibunuh Jika orangnya nggak ketemu Dia bakal cari sampai kemana pun dia cari Sampai majlis itu selesai Si ahli maksiat ini pulang Hampa orangnya nggak ada Begitu sampai rumah Dia ambil sejadah dia sujud kepada Allah Keluarganya bingung Anaknya bingung mantunya bingung ini ada apa orang tua kita kok tumben dia sujud. Lalu dipanggil ustaz, ustaz coba dilihatin orang tua saya ini keadaannya kenapa begini? Ditanya, Tuan kenapa? Saya ingin bertaubat kepada Allah katanya. Ibu dari pagi sampai malam kagak berlaba tanya, ngoceh mulu ngoceh. Pak tahu gak pak, kita ngomong paling dikit pak laki-laki. Jujur, Alhamdulillah, perempuan buah ngomel yang namanya tidur aja masih ngoceh. Ngimpi ngomel itu perempuan tuh. Kalau perempuan itu punya kata per hari 200 ribu. 200 ribu kata dia kuat. Kalau kita 10.000 udah alhamdulillah. Makanya laki kalau di WhatsApp sama istri jawabannya, ya. Oke, okay. siap baik, begitu aja udah kadang cuman IE iya kan karena memang kodratnya laki-laki begitu, omongannya dikit tapi kalau udah ketemu, kerjanya banyak betul pak betul pak pasti harus betul saat Ustadz ini ingin membimbing taubatnya agak sedikit ada keraguan dia datang ke gurunya Abi Abdullah bin Husin bin Tahir wahai guruku Tahu enggak orang yang biasa maksiat, orang yang biasa jauh dari ulama, orang yang jauh dari majlis, hari ini dia lagi sujud sama Allah. Apa jawaban Habib Abdullah bin Husin? Habib Abdullah bin Husin ini pencipta pengarang ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya rahimin, Ini Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Kalau kita baca ratib ada tuh atau enggak ditutup majlis Ya ini yang ciptain beliau. Beliau yang mengarah. Lalu beliau mengatakan, ya aku mengetahui saat dia masuk ke majelisku aku melihat rahmatnya Allah masuk ke dalam hatinya. Lalu aku mengangkat kedua belah tangan. ...agar dia diberikan hidayah oleh Allah. Lalu doanya Habib Abdullah bin Hussein dikabul Sama Allah. Ini orang jadi hamba yang bertaubat kepada Allah. Sehingga saat di mana tiga hari dia lagi dekat kepada Allah. Baru belajar ilmu agama. Diambil nyawanya oleh Allah. Mati dalam keadaan husnul khatibah. Subhaq. coba itu. Orang yang ahli maksiat puluhan tahun taubat baru tiga hari matinya husnul khatimah berarti Allah baik gak? baik, itu buat siapa? umatnya Nabi dikasih begini cuman buat umatnya Nabi, orang yang duduk di dalam majlis ilmu, dosanya pasti diampuni oleh Allah Malaikat Jibril tanya, Ya Allah bagaimana dia diampuni sedangkan dia datang ke sini, ke dalam majlis ini bukan niat untuk menuntut ilmu aku hitung sebagaimana mereka yang duduk menuntut ilmunya Allah tuh coba kita lihat buat siapa umat Nabi makanya perayaan Maulid ini salah satunya untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah atas telah diciptakannya Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam faham sampai sini